Mainen main Unji putra putin Rauh Burga. Di antara lambang perdamaian, kita teriakan pergi peperangan Aha. Ada suara rintik kesakitan kita. Ada suara tangis ketakutan, karena dendam yang tak pernah pada padal. Bertapi pun menangis caranya. Lanjut hatinya Karena kita telah menghianati Menganggapnya cuma cerita Di antara terbakarnya kota, murani pun telah berlupakan. Di antara Tersenyum oleh mendalikku Oh, oh malah Mertapi pun menangis Karena nanya Terbang bersama hancur hatinya. Kita sudah menghianati. Berkati pun menangis karenanya Terbang bersama hancur hatinya Karena kita telah menghianati Cuma cerita.